Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat di dimanapun kalian Dan selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan selalu terus mengabarkan Kabar baik, kabar terbaru dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di malam hari ini, persahabat jadi ada info untuk warga Konohal diingatkan kembali untuk semuanya kita dukung dan support yang terbaik karya dari Ayah Kejora sahabat yang akan tayang besok hari Rabu 27 April 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Ayah Kejora Channel. Ini single terbaru persahabat yang akan rilis besok sore dengan judul Kaduhung atau penyesalan Lagu ini diciptakan langsung oleh Ayah Kejora dan Yana Kermit Yuk sama-sama persahabat, kita support dan tentunya kita doakan ya Mudah-mudahan karya dari Ayah Kejora bisa dibinati oleh banyak orang Karena ini spesial banget, langsung Ayah Kejora yang menciptakan Dan tentunya persahabat ya, kalian dengarkan sedikit saja pastinya kalian langsung like nih dengan lagu yang diciptakan oleh ayah kejora masya Allah banget ya pastinya warga konohan juga menantikan ayah kejora bisa duet bareng dengan sang putri tercintanya bunda Lesti Kejora dan selanjutnya ya, persahabat kita juga mendapatkan info dari langit musik mengenai nada sabung pribadi top 50 di bulan Maret persahabat Alhamdulillah lagu bunda Lesti Kejora ini masuk di urutan Nada Sambung Pribadi Top 50 Di urutan ke 33 persahabat ya Dengan judul lagu lepas Dengan Ikhlas Bunda Laisy Kejora masuk di deretan Top 50 Nada Sambung Pribadi di bulan Maret Masya Allah, kita bangga sekali Alhamdulillah, mudah-mudahan persahabat ya Semakin banyak doa Support dan dukungan juga Yang diberikan kepada Idola kesenggan kita dengan karya-karyanya Yang sangat luar biasa Dan selanjutnya kita juga mendapatkan Cidukan vitamin di sore hari tadi Persahabatnya Masya Allah Momen saat Bunda Lesti Bapak Bilar Ini kasih Hadiah spesial di hari ulang tahunnya Korudi Salim Dengan tentunya Naik odong-odong Ini sih luar biasa banget persahabatnya Langsung disopirin oleh Korudi Salim Masya Allah Muda Lesti terlihat sangat bahagia sekali Alhamdulillah penampilannya juga Semakin hari semakin cantik Kita bangga kita bahagia Sekali mengidolakan Lesti Dan Rizky pilar Berikutnya persahabat kita simak Juga nih momen spesial yang kita dapatkan di hari ulang tahunnya Korudi Salim Leslar foto bareng dengan Korudi Salim bersama Pasangan kapal baru dari Mahalini dan ada Rizky Febian, anaknya dari Kang Sule, ya masya Allah, mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik dan mudah-mudahan juga bersahabat ya. Mereka selalu memberikan kesehatan, amin. Ya Rabbal Alamin, nanti intinya mendukung, mendoakan, dan selalu mensupport yang terbaik nih untuk idola kesayangan kita. Dan sekali lagi, happy birthday ya untuk Korudi Salim. Semoga selalu sukses dan semoga selalu bisa menjalin silaturahmiya dengan idola kesayangan kita berikutnya persahabat perhatikan juga ini adalah tentunya video yang sangat luar biasa, bikin adem banget ya untuk warga Konoha karena Bunda Lesti Kejora saat di jalan otw pulang, lagi solawatan bareng Papa Bilar, coba kita simak dan dengarkan suara Bunda Lesti yang tentunya sedang bersolawat persahabat ya bareng suami tercintanya di dalam mobil ini sih bikin adem kita semuanya sedikit saja persahabat ya kita sudah merasakan kebahagiaan dengan suara merdunya dari Bunda Lesley, Masya Allah hingga komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Lensler yakni dari akun Instagram Ratkom 8622020 mengatakan Masya Allah sedapnya Dengar katanya tuh persahabat ya Dan ada juga komentar dari akun Tehrara25 Semakin sayang sama mereka tuh persahabat ya Makin sayang karena idola kesayangan kita Multi talent banget nih Selain jago dangdut Bunda Lata Kejuara juga jago bersolawat Inilah yang membuat kita semakin kagum semakin bangga dengan Lesti dan Rizky Bilar kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya hingga vitamin Cidukan di malam hari ini dari Lesti dan Bilar total stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat dari Lesti dan Bilar bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, oh, oh.